Lindung menatap wajah wanita yang tersenyum di depannya. Setelah itu, dia melirik ekspresi semua orang di sekitar mereka. Dia tanpa sadar tersenyum dan mengangguk ketika berkata, Terima kasih telah merawat Little Flame. Api kecil, Wu Miao terkejut. Ekspresi tersenyum aneh terungkap di matanya saat dia melihat ke sisi Flame. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa pria yang terlihat sangat ganas ini, yang menyebabkan seseorang merasa takut hanya dengan melihatnya. Akan benar-benar memiliki nama panggilan yang lucu. Petik 2. Kakak, kata api kecil tanpa daya. lindung terkekeh dan berkata, Kamu bahkan tahu tentang menjaga citramu sekarang. Baiklah, ini saudaraku. Lin Yan. Uo Miao mengangguk, matanya melihat ke arah api kecil ketika dia berbicara. Namun, dia tidak membutuhkan aku untuk merawatnya dan aku tidak memiliki keberanian untuk melakukannya juga. Lindong bisa mendengar sedikit kebencian dalam suara wanita ini. Dia segera menyeringai sedikit. Sepertinya dia agak menyukai Little Flame. Omong kosong apa yang kamu tumbuhkan di depan kakakku. Flame kecil mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Uo Miao cemberut. Dia sangat marah dengan sikap Little Flame. Segera. Dia mengepalkan giginya dengan keras. Berbalik dan pergi. Namun. Suara samar diam-diam ditransmisikan ke telinga duo Lindung saat dia berbalik. Kamu harus hati-hati hari ini. Tangan memegang Winecup Lindung bergetar sedikit saat kedua matanya sedikit menyipit. Tampaknya Huo ini menyadari sesuatu. Mungkinkah Suzong benar-benar akan bergerak di Little Flame hari ini? Niat membunuh yang mengerikan melonjak dalam mata merah api kecil. Namun, dia dengan cepat menekannya. Wanita itu cukup baik. Lindung meletakkan gelas anggurnya ke bawah dan tersenyum kepada Little Flame. Kakak, omong kosong apa yang kamu katakan. Flame kecil bingung dengan kata-kata Lindong. Segera setelah itu, dia dengan pahit tersenyum. Aku tidak punya niat seperti itu terhadapnya. Apalagi, kita belum membalas dendam kita. Bagaimana aku bisa punya mood untuk membahas hal-hal seperti itu? Petik 2. Balas dendam adalah balas dendam. Meskipun kita pasti harus membalas dendam, kita juga harus menikmati hal-hal yang harus kita nikmati. Lindong dengan lembut tersenyum dan berkata, dia menyesali sedikit ketika dia melihat Little Flame. Harimau bodoh yang sama sekali tidak tahu apa-apa yang mengikutinya sebelum bahkan mengembangkan pikiran yang baik pada saat itu. Akhirnya tumbuh dewasa. Mari kita bicarakan ini lain kali. Jawab Little Flame. Matanya terfokus saat dia menyeringai. Namun. Tampaknya di Lightning Mountain ini ditakdirkan dalam kekacauan hari ini. Lindong mengangguk dengan lembut. Sepertinya Suzong tidak bisa bertahan lagi. Dengan aliran waktu, aula besar yang luas tumbuh semakin hidup. Sebagian besar dari mereka yang bisa memasuki tempat ini adalah para pemimpin dari berbagai faksi terkemuka di Deep Lightning Mountain. Ada juga keberadaan di tingkat gubernur kota Blood Piton City sekitar. Namun, mereka jelas hanya mirip dengan alat peraga hari ini. Dong, sebuah bel yang dalam tiba-tiba berbunyi di tengah-tengah suasana yang hidup di dalam aula besar. Seluruh aula berangsur-angsur menjadi sunyi ketika banyak pasang mata berturut-turut melihat ke arah singgah sana di ujung aula. Haha, <tuh> hari ini adalah pertemuan gunung dari Deep Lightning Mountain aku. Terima kasih sudah bergabung. Aku, Suzong, pertama akan berterima kasih kepada semua orang di sini. Petik 2, tawa yang hangat tiba-tiba bergemuruh di aula besar. Tiba-tiba, cahaya hitam masuk dari luar aula dan langsung menuju tahta. Cahaya hitam mengembun ketika angin hitam bertiup, mengungkapkan sosok yang kekar yang duduk megah di atas tahta. Petir yang sangat kuat sepertinya melonjak di matanya saat mereka menyapu tempat itu. Sangat menakutkan jiwa seseorang. Selamat datang Komandan Iblis. Sebuah salam hormat bergema di aula setelah pria berjubah hitam muncul di atas tahta. Apakah ini penguasa di Lightning Mountain dan salah satu dari delapan komandan iblis besar di wilayah perang bis, Suzong? Mata lindung memandang ke arah singgasana pada saat ini. Pria yang kuat dan tegap itu tidak kalah dengan flame kecil. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki wajah yang agak terjal. Ada pandangan yang bermartabat dan tegas dari seseorang yang berada dalam posisi berkuasa untuk waktu yang lama. Namun, masih mungkin untuk melihat ekspresi kejam jauh di dalam mata itu. Penampilan ini tidak membuat nama Komandan Iblis malu. Lindong bisa merasakan api kecil bersandar sedikit ke depan ketika Suzong muncul. Penampilan itu seperti pendahuluan bagi seekor harimau ganas menerkam mangsanya. Lindong mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk Little Flame. Senyum di wajahnya memungkinkan tubuh tegang yang terakhir untuk secara bertahap rileks. Haha, hari ini adalah acara akbar yang jarang terjadi di Deep Lightning Mountain aku. Tidak ada yang akan pergi sampai mereka mabuk. Ekspresi kenikmatan melintas di matanya ketika Su tersenyum memandangi pemandangan indah dari semua orang yang menyambutnya dengan hormat dan dia tertawa terbahak-bahak. Demon Commander adalah master yang brilian. Ujian dipancarkan berturut-turut dari bawah. Mata itu, yang menatap Suzong, memiliki beberapa ketakutan di dalamnya. Kemungkinan nama salah satu dari delapan komandan hebat itu memang cukup menakutkan. Suzong tertawa keras. Dia melambaikan tangannya yang besar dan para pelayan wanita bernyanyi membawa toples anggur dan pergi melalui aula. Suasana aula cukup meriah. Gunung petir jauhku ini tidak dapat dipisahkan dari sembilan jenderal agungku dan perayaan tahunan ini tidak dapat dilakukan tanpa mereka. Berikan anggur kepada mereka. Suzong menyapu pandangannya ke tempat itu saat suasana menjadi sangat hidup. Tiba-tiba, dia melihat sembilan jenderal besar di bawahnya. Matanya berhenti sejenak pada lindung dan little flame sebelum bergeser. Raja ini akan menawarkan kalian bersulang. Satu tahun lagi berkampanye sangat berat bagi kalian semua. Suzong mengangkat botol anggurnya dan tertawa. Sembilan orang di bawah sedikit memiringkan kepala mereka. Mereka memegang gelas anggur di depan mereka sebelum mengeringkan gelas dalam satu tegukan. Lindong memiliki ekspresi tenang saat menonton adegan ini. Suzong jelas memiliki beberapa keterampilan untuk menjadi komandan iblis. Jika bukan karena Lindung menyadari bahwa yang terakhir telah menempatkan segel hantu gelap yang dalam ke api kecil dan yang lain untuk mengendalikan mereka, tingkah laku Suzong ini benar-benar akan agak meyakinkan semua orang. Sayangnya, haha, ini pasti Lindong yang mengalahkan gubernur Blood Piton City, Cao Ying, kan? Kamu memang berbakat, tidak heran bahkan seseorang seperti Jenderal yang memanggilmu kakak. Suzong meletakkan botol anggur di tangannya. Dia tiba-tiba menatap Lindong, yang berada di samping Little Flame, dan tertawa. Pada saat ini, beberapa pasang mata juga melesat dari dalam aula besar. Bisikan menyebar ketika mereka mendengar nama ini. Kemungkinan mereka tidak merasa asing. Komandan Iblis memuji aku. Mengalahkan Cao Ying adalah keberuntungan belaka. Lindong tersenyum sedikit ketika dia menjawab. Su terkekeh. Dia melirik Lindong sebelum berbalik ke Little Flame. Dia jelas menyadari arogansi Little Flame dan kemungkinan lindung ini bukan orang biasa. Namun, Suzong jelas lebih fokus pada Little Flame. Mengingat kekuatannya, dia tidak berpikir bahwa manusia tahap kematian mendalam awal akan dapat menimbulkan banyak ancaman terhadapnya. Meskipun manusia ini jauh dari sederhana, apakah dia, Suzong, apakah seseorang juga sederhana? Dia menatap little flame sementara keserakahan besar melonjak jauh di dalam matanya. Yang terakhir juga tampaknya telah mendeteksi ini dan perlahan mengangkat kepalanya. Mata harimau merah itu menghadap Suzong tanpa menyerah. Kedua pasang mata harimau saling memandang ketika suasananya perlahan menegang saat ini. Aura pembunuh yang tersembunyi melintas di kedua mata mereka. Pertarungan antara keduanya dengan cepat dideteksi oleh beberapa individu yang lebih tajam dan wajah mereka dengan cepat berubah. Samar-samar mereka bisa mendeteksi suasana yang tidak biasa. Kebisingan di aula menjadi jauh lebih tenang tanpa disadari siapapun. Centong dan yang lainnya diam-diam meletakkan winecup di tangan mereka ketika otot-otot di seluruh tubuh mereka menegang sementara keringat muncul di punggung mereka. Kecemasan melintas di mata Huo Miao saat dia menyaksikan adegan ini. Dia tidak berharap bahwa pengingat sebelumnya sama sekali tidak efektif. Harimau bodoh ini masih berani menentang Suzong sedemikian rupa. Dia melirik Lindong. Pada saat ini, sepertinya satu-satunya yang bisa menghentikan Little Flame adalah dia. Namun, dia terdiam untuk menemukan bahwa Lindong muncul seolah-olah dia benar-benar tidak menyadari atmosfer aneh ini. Yang terakhir dilakukan adalah menundukkan kepalanya dan menatap Winnetube di tangannya. Haha. Jenderal Yan masih berani. Kamu memang layak menjadi jenderal top di bawahku. Suzong akhirnya memimpin untuk tersenyum dan berbicara selama pertemuan. Sudut-sudut mulut Little Flame berpisah saat dia menjawab karena komandan iblis berpikir bahwa kami telah memberikan kontribusi yang begitu besar. Aku ingin tahu apakah kamu akan menyetujui permintaan aku. Mata Suzong mengeras. Dia tersenyum tipis dan bertanya, "Permintaan apa yang dimiliki Jenderal Yan?" Jangan ragu untuk menyebutkannya. Petik 2. Lepaskan segel hantu kegelapan yang dalam di tubuh kita. Kata api kecil perlahan. Senyum di wajah Suzong perlahan menarik. Tubuhnya sedikit condong ke depan dan kedua tangannya diletakkan di atas lutut. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan ketika dia menatap Little Flame dan berkata, Jendralian, apakah kamu mencoba menguji batas kesabaran raja ini? Apakah kamu berpikir bahwa raja ini akan terus mentolerir kamu? Petik 2. Keinginan membunuh yang padat yang tidak bisa disembunyikan akhirnya melonjak dalam matahari mau merah api kecil. Suzong. Kami berdua sangat menyadari situasi. Mengapa harus munafik? Bukankah itu alasan mengapa kamu menggunakan segel hantu kegelapan dalam untuk menjaga aku di Deep Lightning Mountain? Adalah karena kamu ingin memiliki separuh warisan darah esensi dalam tubuh aku. Petik 2. Seluruh aula besar dengan cepat berubah menjadi sunyi senyap. Shock terungkap di mata para pemimpin dari berbagai faksi ketika mereka menyaksikan suasana yang berubah. Apakah adegan ini perpecahan eselon atas dari deep lightning mountain? Pertemuan gunung hari ini menjadi sedikit berbeda dari biasanya. Namun, agak mengejutkan bahwa jenderal yang cukup berani untuk memprovokasi suzong sedemikian rupa. Bagaimanapun, Terlepas dari betapa hebatnya nama Jenderalian yang ganas itu, itu masih kurang jika dibandingkan dengan komandan iblis terkenal ini. Ekspresi Su Zong gelap, dia menatap Little Flame ketika tangannya perlahan mengepal erat. Segera setelah itu, dia berbicara dengan suara dingin. Raja ini benar-benar ingin tahu. Kamu hanya tahu bagaimana bersembunyi dari aku di masa lalu. Mengapa kamu berani bertindak sedemikian rupa hari ini? Mungkinkah kamu percaya bahwa kamu telah menemukan beberapa dukungan? Petik 2 Setelah kata terakhirnya berbunyi, mata Suzong yang menakutkan berbalik ke arah Lindong, yang diam-diam berdiri di samping Little Flame. Banyak pasang mata mulai bergeser di dalam aula besar. Setelah itu, mereka memandang Lindong dengan ragu-ragu. Apakah itu karena kehadiran Lindong sehingga Jenderalian yang berani untuk langsung menantang Komandan Iblis Suzong? Namun, Apakah manusia tahap awal kematian yang sesungguhnya benar-benar mampu memberi jenderalian keberanian seperti itu? Apakah ini mungkin, Bang? Lindung dengan lembut meletakkan Winnechup di tangannya di bawah banyak mata yang mengawasi. Segera setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya. Murid kulit hitam itu menatap Suzong di atas tahta saat suara lembut dipancarkan. Komandan Iblis Suzong Aku tidak memiliki keberatan sehubungan dengan Little Flame yang tersisa di Deep Lightning Mountain untuk bertarung untuk kamu, dan aku bahkan dapat menerima bahwa kamu telah mengambil setengah dari warisan darah esensi. Lindong berhenti setelah berbicara ke titik ini. Niat membunuh yang nyaris jasmani membentak seperti badai di matanya, namun kamu seharusnya tidak pernah menanamkan deep dark ghost cell padanya sebagai upaya untuk mengendalikan dan mengancamnya. Lindong tersenyum pada Suzong yang tampak dingin. Memperlihatkan giginya yang putih seram. Bukan sampah sepertimu untuk mengendalikan kakakku. Karenanya, hari ini, akan menjadi hari di mana aku akan menuntut pembayaran darimu. Petik 2. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang benar-benar terpana. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1066. Persiapan masing-masing. Aula besar itu sunyi senyap. Semua wajah di aula mengadopsi ekspresi hampir beku. Mereka agak linglung ketika mereka melihat pemuda yang berdiri di kursi tepat di depan. Beberapa orang menggali telinga mereka seolah-olah mereka meragukan kebenaran dari apa yang baru saja mereka dengar. Dia di sini untuk menuntut pembayaran dari Suzong. Beberapa orang saling berhadapan dan bergumam. Meskipun mereka merasa bahwa lindung ini memang sangat mendominasi, harga kata-kata seperti itu tidak kecil. Yang ada di atas tahta adalah penguasa di Lightning Mountain. Pada saat yang sama, ia juga salah satu dari delapan komandan iblis terkenal yang terkenal. Itu adalah seorang ahli top yang telah mencapai puncak tahap kematian mendalam yang sempurna. Dia hanya selangkah lagi dari panggung samsara. Namun, pada saat ini, seorang pemuda tahap awal kematian yang tampaknya hanyalah belaka telah meminta pembayaran dari pria itu, adegan ini tampak sedikit lucu. Namun, semua yang merasa terhibur dengan ini tidak dapat tertawa karena alasan yang tidak diketahui. Sebagai individu yang telah menjadi kepala faksi, tidak satupun dari mereka adalah orang biasa. Lindung ini sebelum mereka tampaknya tidak bodoh. Namun, dia masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa rasa takut. Apalagi, tidak ada rasa takut di wajah mudanya jika Lindung tidak sepenuhnya bodoh. Perilaku ini menunjukkan bahwa ia memiliki kepercayaan diri. Meskipun semua orang tidak mengerti dari mana kepercayaan ini berasal, itu tidak diragukan lagi akan sedikit bodoh untuk melompat ke kesimpulan apapun sekarang. Suasana di depan Aula sangat tegang. Delapan jenderal lainnya, termasuk kelompok centong merasakan hawa dingin menerpa tubuh mereka ketika mereka menatap pemuda di dekatnya. Mereka sadar bahwa flam kecil dan Lindung akan membuat masalah hari ini. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lindung akan benar-benar bertindak sedemikian dominan. Namun karena dia melakukan ini, benar-benar tidak ada jalan untuk kembali. Tubuh Suzong terus condong ke depan di atas tahta. Matanya menatap Lindung dengan serius sementara jejak darah yang gelap dan dingin perlahan naik di matanya. Permintaan Pembayaran Sudut mulut Suzong pecah saat tawa muncul dari dalam. Tubuhnya bergetar ketika tawa akhirnya menyebar ke seluruh aula yang sunyi. Sesaat kemudian, dia akhirnya menundukkan kepalanya perlahan saat ekspresi mengejek dan menyeramkan muncul dari sudut mulutnya. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk menuntut pembayaran kembali dari aku, Suzong. Coba aku. Sebuah kilatan ganas melonjak dalam mata harimau Little Flame. Telapak tangannya tiba-tiba terbanting di atas meja batu di depannya. Meja batu mendesis ke depan. Itu berisi kekuatan yang menakutkan saat itu dengan kejam menabrak Suzong. Bang, mata Suzong berubah dingin tetapi tubuhnya tidak bergerak. Meja batu meledak tanpa peringatan saat itu masih sekitar 10 kaki darinya. Setelah itu, itu berubah menjadi debu yang perlahan-lahan jatuh ke tanah. Semua jenderal tangkap dua pengkhianat ini. Teriak Suzong dengan suara gelap dan dingin. Swoosh, Jenderal Gunung Mengsan dan Jenderal Tian'e langsung berdiri saat cahaya ganas muncul di mata mereka. Namun, mereka dengan cepat merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Segera, ekspresi mereka berubah saat mereka melihat centong dan sisanya di samping mereka. Yang mereka lihat hanyalah ekspresi berfluktuasi pada orang-orang ini ketika mereka rat memegang Winnethoek di tangan mereka. Kuo Miao melirik Little Flame yang memiliki tatapan garang di matanya. Dia mengepalkan giginya dan akhirnya tidak berdiri. Centong, apa yang kamu lakukan? Tian Tian'e berteriak dengan marah. Kelompok lima pria centong saling bertukar pandang. Segera setelah itu, kilatan sengit juga melonjak di mata mereka. Bagaimanapun, mereka adalah individu yang bangga dan berani. Sekarang karena tidak ada jalan untuk kembali. Mereka hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Apakah kamu tidak tahu apa yang ingin kita lakukan? Centong mengepalkan giginya dan berkata, kalian semua benar-benar berani menghianati komandan iblis. Apakah kamu mencari kematian? Apakah kamu lupa kekuatan segel hantu gelap yang dalam? Jenderal Gunung Mengsan tertawa dingin. Namun, beberapa kepanikan muncul di matanya. Situasi saat ini telah melampaui harapan mereka. Siapa yang bisa berharap bahwa tujuh dari sembilan jenderal besar berencana pemberontak? Adegan di depan aula menyebabkan semua orang terkejut. Apa yang terjadi para jenderal memberontak? Haha, jadi kamu sudah siap? Suzong menatap kelompok centong saat tatapan gelap di matanya semakin gelap. Dia memandang Little Flame, jenderalian. Aku benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa kamu berhasil membuat lima jenderal besar aku memberontak dalam waktu singkat satu tahun. Huomiaw, apakah kamu juga berencana mengikuti jenderal Yan dan memberontak? Suzong tiba-tiba berbalik ke arah Huomiaw yang terakhir berbeda dari jenderal besar lainnya. Dia memiliki latar belakang yang bahkan Suzong tidak ingin terburu-buru menyinggung. Jika dia membantu Flame kecil, Huomiaw menggigit bibirnya dengan lembut. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Aku sudah membalas budi aku berutang budi padamu." Namun... Aku berharap bahwa Komandan Iblis bisa sedikit murah hati sehubungan dengan apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak, kekuatan di Lightning Mountain kemungkinan akan sangat menderita. Petik 2. Suzong tersenyum tipis dan berkata, Tidak perlu bagimu untuk mengkhawatirkan dirimu sendiri dengan masalah ini. Kamu benar. Kamu sudah membalas budi yang aku berikan kepada kamu. Mulai sekarang dan seterusnya. Kamu bisa meninggalkan Deep Lightning Mountain. Petik 2. Status Huomiao berbeda dari yang lain. Di belakangnya adalah salah satu dari delapan suku raja, suku sembilan Life Heavenly Cat. Dengan demikian, Suzong secara alami tidak berani menempatkan segel hantu gelap yang dalam pada dirinya. Kalau tidak, jika para tetua mengetahuinya, Deep Lightning Mountain kemungkinan tidak akan bisa bertahan dari kemarahan mereka. Meskipun Suzong sendiri juga merupakan bagian dari suku Harimau Abis Gelap, tidak mungkin bagi mereka untuk memulai perang dengan salah satu dari delapan suku raja karena Suzong Kuo Miao dengan lembut mengepalkan tangannya saat matanya berkedip Tidak mungkin mengatakan apa yang dipikirkannya Haha, <tuh> semuanya Raja ini awalnya ingin semua orang bersenang-senang hari ini Namun, beberapa masalah telah muncul Tidak penting, begitu raja ini menangani pemberontakan ini Pertemuan gunung akan berlanjut seperti yang direncanakan Suzong perlahan berdiri dan tertawa dengan suara lemah. Semua orang di aula saling berhadapan. Segera setelah itu, mereka dengan cepat tertawa kering dan setuju. Dengan masalah besar yang terjadi di Deep Lightning Mountain hari ini, kekuatan fraksi akan berkurang bahkan jika itu bisa diselesaikan. Pada saat itu, mereka dapat mengambil kesempatan untuk meninggalkan kendali Deep Lightning Mountain. Lagi pula, terlepas dari seberapa besar Suzong, dia akan mengalami kesulitan menangani semuanya sendirian tanpa bawahannya bekerja untuknya Namun, Suzong mengabaikan tatapan berkedip di bawah ini Di matanya, orang-orang itu tidak penting Begitu dia membersihkan pemberontak ini Dia akan membiarkan mereka belajar tentang kekuatannya Setelah itu, orang-orang ini secara alami tidak berani berpikiran liar Tampaknya dia perlu menggunakan beberapa metode kejam dan kejam untuk mencegah situasi seperti itu terjadi di masa depan. Centong, raja ini akan memberi kamu semua kesempatan. Setelah 10 napas, jika kamu mengambil tindakan dan menangkap jenderalian, raja ini dapat memilih untuk mengabaikan kesalahan masa lalu kamu. Suzong berbicara dengan suara lemah. Kelompok 5 pria Centong memiliki ekspresi kaku. Namun, mereka tidak bertindak. Sepuluh napas berlalu dengan cepat dan ekspresi berbisa melonjak di mata Suzong. Dengan mengepalkan tangannya, simbol cahaya hitam muncul. Dia kemudian mengepalkan tangannya lagi, tiba-tiba menghancurkan simbol. Namun, ledakan yang dia harapkan tidak muncul setelah penghancuran simbol cahaya hitam. Sudut-sudut centong dan mulut lainnya bergerak-gerak. Ganas akhirnya melonjak di mata mereka ketika mereka menatap Suzong. Ketakutan sebelumnya bahwa mereka juga memudar sedikit demi sedikit di bawah amarah ini. Mereka jelas menyadari apa simbol cahaya hitam itu. Jika segel hantu kegelapan yang dalam masih ada di tubuh mereka, kemungkinan tubuh mereka akan meledak. The dark dark cell-cell dalam tubuh mereka telah dihapus oleh aku. Lin Dong menyaksikan penampilan Solo Suzong. Baru saat itulah dia tertawa samar. Jadi seperti ini. Suzong menarik nafas dalam-dalam saat ekspresinya berubah agak pucat. Dia perlahan-lahan menoleh dan menatap Lindong saat wajahnya terdistorsi. Berubah sedikit menakutkan. Setelah aku menangkapmu, aku akan menanam seratus segel hantu kegelapan dalam di tubuhmu dan membiarkanmu menikmatinya dengan benar. Aku akan membunuhmu. Little Flame akhirnya meledak sebagai aura sengit yang menyebar. Majestik Yuan Power berkumpul di belakangnya berubah menjadi harimau cahaya hitam yang meraung ke langit. Selain itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam yang tangguh dan menyerang Suzong dengan kejam. Cahaya hitam terbang menuju Suzong dengan kecepatan kilat. Namun, hanya mereka yang akan bertabrakan. Cahaya hitam melintas di dalam aula besar, dan sosok hitam muncul di depan Suzong seperti bayangan. Bang, dua tinju besar sepertinya saling berbenturan. Badai energi yang menyebabkan napas seseorang terhenti dari titik kontak. Kedua sosok itu terpaksa mundur beberapa langkah. Mengubah batu di bawah kaki mereka langsung menjadi debu. Pasukan tersebar dan semua orang melihat ke atas. Hanya untuk melihat sosok hitam berkedip dan muncul di samping Suzong. Seluruh tubuhnya disembunyikan di bawah bayang-bayang jubah hitam. Hanya kekuatan Yuan yang mengejutkan yang dipancarkan memungkinkan setiap orang untuk memahami kekuatan besarnya. Penjaga bayangan, centong dan yang lainnya melihat bayangan hitam saat mata mereka sedikit tenggelam. Namun, mereka tidak terkejut. Sepertinya mereka sudah lama menyadari keberadaannya. Lindong melihat penjaga bayangan. Tidak ada kejutan di matanya. Tahap kematian mendalam yang sempurna. Pengawal bayangan ini memang agak kuat. Bajingan, raja ini sudah lama tahu bahwa binatang buas sepertimu memiliki niat membunuh. Apakah kamu pikir hanya kamu yang membuat persiapan? Suzong tertawa dingin. Penjaga bayangan panggung mendalam kematian yang sempurna. Ini sesuai harapan. Lindong tersenyum dan berkata. Apakah begitu? Tridi Cule bangkit dari sudut mulut Suzong. Segera setelah itu, bibirnya terbuka ketika dia berbicara dengan cara yang gelap dan dingin. Bagaimana dengan satu lagi komandan iblis lagi? Semua orang di aula besar tertegun. Satu lagi komandan iblis, haha, <tuh> <tuh> Suzong, sepertinya itu seperti yang kamu katakan. Jenderal top kamu benar-benar berniat untuk mengambil tindakan terhadap kamu selama pertemuan gunung ini. Tawa yang keras tiba-tiba bergemuruh di aula besar pada saat ini. Setelah itu, udara di atas aula besar tiba-tiba meledak terpisah. Batu-batu besar jatuh dan seorang pria berbaju singa ditemani oleh aura yang mencengangkan ketika ia muncul di mata orang-orang yang menonton. Itu adalah Komandan Iblis Hundred Bisridge, Kinsi. Semua orang menatap pria dengan baju besi singa yang muncul saat ekspresi mereka langsung berubah. Wajah-wajah kelompok Centong tiba-tiba menjadi pucat pasi. Jelas, tidak ada yang mengharapkan Suzong untuk mengundang komandan iblis lain. Suzong Raja ini telah setuju untuk membantu kamu. Namun, kamu harus jelas menyadari harga. Kinsi tertawa terbahak-bahak. Singa seperti raungannya bergema di aula besar. Menyebabkan seseorang merasakan sakit yang menusuk di telinga seseorang. Bunuh anak nakal manusia ini dan aku akan setuju dengan kondisimu. Suzong berbicara dengan suara gelap. Mata tajam Kinsi menatap lindung dari udara saat dia menyeringai. Sepertinya aku telah menemukan banyak hal saat ini. Baiklah, biarkan kami melakukan apa yang kamu katakan. Petik dua Mengaung. Tawa keras Kinsi terdengar. Setelah itu, singa mengaung menyebar. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi kilatan cahaya keemasan yang gemilang. Lampu emas terkondensasi dan muncul seperti singa emas karena tanpa ampun dibebankan ke Lindong. Namun, Lindong terus diam menghadapi serangan hebat Kinsi. Swoosh. Cahaya emas menyala dan muncul di atas Lindong. Keputusasaan melonjak di mata kelompok centong saat mereka merasakan gelombang energi liar dan keras. Bang, suara rendah dan dalam muncul ketika area sekitar langsung runtuh sementara retakan mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melihat ke arah itu. Manusia itu, apakah dia terbunuh oleh satu serangan? Suzong tertawa dingin ketika dia melihat ke arah tempat itu. Kekuatan Kinsi mirip dengan miliknya. Dengan pukulan bertenaga penuh dari yang terakhir. Bahkan ahli tahap kematian mendalam biasa yang sempurna akan terluka serius atau bahkan dibunuh. Bahkan kurang perlu dikatakan tentang Lindong. Debu perlahan-lahan menghilang di bawah banyak mata yang mengawasi. Segera setelah itu, adegan di dalamnya terungkap. Sosok kurus masih duduk diam. Mungkin saja melihat wine dipegang dengan lembut di tangannya. Setelah itu, dia mengangkat wine dan mengosongkannya dalam satu tegukan sebelum dia perlahan mengangkat kepalanya. Mata hitamnya itu acuh tak acuh ketika mereka melihat Suzong, yang senyum dinginnya perlahan mulai menegang. Lin Dong tersenyum, "Maaf, aku juga siap." Seluruh tempat itu sunyi. Ini karena sosok yang benar-benar hitam tanpa sadar muncul di samping pemuda ini.